Raden Ajeng Kartini, seorang pahlawan bangsa yang membawa inspirasi bagi banyak wanita, berjuang untuk kesetaraan, bergerak membawa perubahan. Kini, banyak perempuan hebat yang sama-sama berjuang dan bergerak membawa perubahan untuk pendidikan bangsa Indonesia. Meski dalam keterbatasan, kami terus memiliki harapan karena kami yakin, habis gelap, terbitlah terang. Keterbatasan bukan menjadi sebuah tantangan. Meski penuh dengan peluh, kami tetap menjadi wanita tangguh. Membawa harapan, berkarya untuk masa depan. Mari berkontribusi membangun negeri. Bersama kami Kartini masa kini kamiini masa kini kami kartini masani kami kartini masa kini kami kartini masa kini kami kartini masa kini kami kartini masa kini Berjuang untuk kemajuan bangsa. Bantu kami untuk terus berjuang melawan kemiskinan dan kebodohan. Bergerak ke pelosok-pelosok negeri yang sulit dijangkau. Membangun negeri bersama Tangan Pengharapan. Selamat Hari Kartini untuk seluruh perempuan hebat di Indonesia. Helping people live a better life.